Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Mercy Channel Channel for Education Kali ini saya akan membahas tugas pada Modul 1.2.a.6 Yaitu Demonstrasi Kontekstual Pada Modul 1.2 Gambaran diri Di masa depan Oleh saya sendiri Mercy Andi SPD Calon guru Penggerak Angkatan 5 Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan Satuan Pendidikan SMK Pesisir, Samboja. Saya sebagai guru penggerak setelah 3 tahun ke depan, berikut adalah ilustrasinya. Dalam keseharian, saya senantiasa berkomitmen dan termotivasi untuk menjalankan tugas serta melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan tentunya konsisten dalam penerapan peran dan nilai guru penggerak terbiasa untuk selalu merefleksikan diri dan mengevaluasi diri di setiap kegiatan sehingga selalu terinovasi dalam pengembangan kompetensi sebagai guru penggerak aktif dan sering berbagi pengalaman, berkolaborasi, membimbing maupun melatih rekan-rekan guru maupun praktisi pendidikan dalam lingkungan ekosistem pendidikan Kemudian saya juga terbiasa untuk menjadikan siswa sebagai konsentrasi utama dalam perencanaan penerapan pembelajaran yang bermakna bagi siswa Menggunakan berbagai sumber belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan cara dan kemauan belajar siswa itu sendiri Kemudian beberapa kegiatan terprogram yang saya lakukan yaitu in-house training berkala di sekolah di mana saya membuat forum diskusi, kolaborasi dan coaching klinik bagi sesama rekan guru dan sesekali mengundang praktisi pendidikan untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman guna peningkatan kompetensi guru berperan sebagai tutor dan fasilitator bagi rekan-rekan guru. Kemudian saya juga berinovasi dalam pemanfaatan media sosial dan training aplikasi sebagai media pembelajaran tambahan. Seperti contoh menggunakan aplikasi TikTok yang sekarang digandrungi oleh uh, usia pelajar sebagai media pembelajaran tambahan dan juga YouTube sebagai salah satu platform untuk penerapan pembelajaran dalam lingkup teknologi. Kemudian saya juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan kelas meeting berdasarkan kesepakatan dan kolaborasi dengan peserta didik. Di sini saya juga mengikuti arus kodrat anak sebagai tujuan utama atau prioritas utama dalam pembelajaran, di mana saya memberikan kemerdekaan kepada mereka, kebebasan kepada mereka untuk memilih. dan menentukan cara pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Dan 3 tahun ke depan dan seterusnya, saya adalah agen of change, atau agen perubahan yang sudah sedang dan akan terus berupaya melakukan segala upaya untuk meningkatkan kompetensi praktisi, rekan sejawat, bahkan peserta didik di dalam ekosistem pendidikan saya. Dan saya yakini bahwa saya sudah mandiri, berkomitmen dalam pengembangan diri, reflektif, seratiasa merefleksikan diri di setiap kegiatan, kolaboratif, rajin berkolaborasi dengan lingkungan praktisi, rekan sejawat dan peserta didik, inovatif, tiada henti melakukan terobosan dalam upaya pencapaian pembelajaran yang lebih baik, dan berpihak pada murid tentunya memprioritaskan peserta didik dalam perencanaan pelaksanaan hingga penilaian dalam pembelajaran demi tujuan pendidikan nasional yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila. Dan akhir kata, itulah gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak dalam 3 tahun ke depan dan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.